Try to be a good person Shouldn't wear a veil around your neck Wanna get slept Ooh, you dick You got a friend in me You got a friend in me yo what's up Mabru? sebelum video ini dimulai mabro untuk kalian yang pengen beli cpcodm langsung aja ke website www.odezstore.com Bro ya, atau kalian pengen beli akun codm langsung aja follow instagram at kita .in. dan kalau kalian pengen jokin akun kalian karena kalian gak punya waktu malah sepuluh sering, kalah terus langsung aja follow instagram at kita .in. oke, okay, let's go yo what's up apa kabar semuanya, hello bro. jadi sebelumnya mabro, gue udah tes device gue ROG Phone 6 ini mabro di multiplayer ya dan sekarang mabro gue akan tes di Battle Royale, Bro. Bagaimana rasanya? Let's go. Kita langsung aja main Battle Royale. Terus kita setting, ya kan? Terus kita atur grafik. Grafik kita pilih yang sangat tinggi. Nih. Udah nih, udah sangat tinggi Dan frame ratenya nya ini max, Bro. Tapi gue saranin sih kalian ultra ini, walaupun masuk ke medium kualitas grafik ya. Ya, karena kita lagi review Battle Royale kan pasti kalian ingin melihatnya memanjakan mata gitu kan Ya udah yuk lets go mabro kita langsung mainkan saja GO! Ya mau gue ada di dalam game Biar ini mabro bagus yang mereka kalian? bagus ke. gak? hihihi keren sih ini mabro ya dan gak nge ya padahal ini gue udah setting grafik max ya harusnya memang seperti itu nggak nge ya kalau nge-lag kan keterlaluan banget bro. tapi uh, yang disayangkan kalau misalnya udah setinggi ini frame rate nya tuh masih nggak bisa ultra ya itu penting banget sih Ultra, gue ngerasain perbedaannya agak lumayan gitu ya. udahlah lah, seperti ini ya di BNN, langsung aja kita mainin ya. Gue udah join sama orang-orang uh, World biar musuhnya nanti ya susah juga. Ini hey, dengeri kali bro. Iya, hey, lihat ya. teman bro. <tot> ya. KFM Yang KFM ini. Yang ngikut yang gas nih langsung kita parkur deh aku anjing ah. nomor sopo nomor 2 sopo sopo Level 200, jenisnya bener apa Betul, bang! Bang, itu banyak. bang, bang, mana, bang, Aku asli, eh, Jakarta. Jakarta tuh mananya Indonesia, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, Jakarta bang, bang, bang, bang, Mas, aku iso ngomong Jawa. Aku iso ngomong Jawa. Aku asli Papua, kan? Oh, asli Papua. Tadi bahasanya bahasa Jawa. Coba bahasa Papua. Hai, bokai, mama budi. Oh. Nggak ngerti sih, Bang. <gihahaha> Artinya apa, ente? Tama, gua juga nggak ngerti. Udah, Bang. <gih> Gat lebat -gatel tangan <-gatelan gih> gue. Gue pengen <gue>, <gih> cari ya. musuh. Yuk, cari musuh aja lah. Ini musuhnya susah nggak sih? Gampang-gampang, kan? Gampang, loh apa takut mati tanam pasti winner kan kita gimana kau ya ya bang gabut nih nggak ada heli lagi ini eh, kok gini jonglek banget ya jonglek ya bang lembiru lembiru lembiru lempar ganti baru hpnya bang lo nomor berapa bang yang ngomong sama gua nomor empat bang. Oh, hmm. oke. Okay. nama saya Abret Abret Ciburoto. Ah, seberat nama lu apa apa? Ab Abret Ciburoto. Ya. Eh, Kepunakannya. Kalau nama saya Ocha. Waktu itu. Hmm. Waktu itu Bapak saya lagi bikin langsung pada bulan Purnama, Bang. Oh, jadi lu dibuat <laughs> pada bulan Purnama? Ya, makanya dikasih nama. Ah oke, okay, oke. Okay. Beneran kan ini buat tipu-tipu, kan? Enggak, Bang. Di, di nomor KKKTV ICNK semua. Oh fotoin fotoin fotoin. ada bukti. Iya. Yeah. <laughs> India. Bang, nanti dipakai pinjol, nggak enak, Bang. Nggak lah, Bang. Soalnya yang ya ini, Waduh. Cercat. Ya, paling pinjol seperti lah. Ini, naik, Bang. Naik, Bang. Mobilku bagus, nih. Mana? Nah, ini. 50. 50. Ini, Bang. Hehehe ayo eh, bang, lo mau ngerasa naik mobil bagus gak? enggak bang, gua udah biasa hmm. udah biasa micin iya udah, ayo ayo <laughs> e, bang, cari musuh aja kita bang ngapain jalan? jangan bang, kita harus kita harus banyak-banyak ah. punya teman bang ayo harus cari musuh bang ada orang nih depan gua kok nggak oh, ada bot ya di sini? enggak enggak bukan bot ini bang. ah lu mulut lu ada ada aja dah bot bot. ah masih dia bot bang. bot apa? kagak jelas suara lu. iya bang kayak orang. <laughs> emang dia <laughs> ya orangnya deh bang di depan itu. ada jedet digendong sama S4 bang bang itu ada airdrop bang, jayulah barenglah ada Zeus nih bang Zeus iya, tunggu apa lagi. ada airdrop di depan bang, tuh Ape, nape nape kita bisa bisa ini bisa apaan sih? sehari bisa apaan? kita ya, ricoilnya kemana-mana dah, jelek banget ricoilnya. Bang lu tau nggak? kagak gua nggak tau. lu orangnya asik bang, ini orang. ayo buat Buat naik lah. Sombong buat mau naik. Ya Allah, nah, udah bang. Ngomongnya yang bener dikit dong, bang. Oh, gue udah bener, bang. Cuman hati gue tuh kayak gimana ya, bang? Kayak ngeliat dia bahagia sama orang lain tuh. Apalagi yes, ya. dia bahagiain sama mantan. Waduh. Oh, ya udah deh, bang. Yain aja buat lo deh. Agak aneh orang ini. Gue ikutin aja deh permainan lo seperti apa nih, bang? Iya bang. Karena semuanya. Sebenernya laki-laki berhak memilih dan cewek berhak menolak bang tapi temenku banyak ditolak bang berarti dia gak ganteng bang atau gak, gak banyak duit oh, <laughs> kan kuncinya itu, ganteng tubuhnya. dan banyak duit Iya. lu kalau nggak ada ya, keduanya, ya, gimana ya kalau gak ada keduanya ya minimal laki-laki harus berusaha lah kalau, kalau dia gak minimal Lamborghini bang gini. Gila ya. high quality banget ya. Gila. Quality. Cuma ada orang, ya ada orang. Orang gila emang Kalau bendungan itu Gak perlu, Bang. gua gak perlu bantuan. Loh. Santai aja, hehehe. Tapi tapi kan kita tim, ya, Bang. Ya, emang harus membantu sih. Iya, tapi kebanyakan kita membantu itu sekali. Pikirannya, nih, Bang, apa namanya? Memberi gitu Bang. Iya, mm -hmm. bang. Mm -mm. ya, bang. Ada jejak. Nyandang ya, di sini. ya bang ada orang lagi iya, depan depan bang Ah mantap kali bang musuhnya gampang-gampang ya bang gak? gak ada susah handi kita ada yang sempat bang, proper iya iya lah, gue juga pro sama bang lu tau gak gue siapa? agak <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> gak perlu lah gue gak perlu tau ya udah. lu percaya gak sih kalau gue nak ke presiden? agak bang Enggak ya kalau presiden Zimbabwe, percaya sih bang ah iya apa ya bang ngambil dikit Tantuy. nah gini udah upgrade upgrade bang apa? Bernik mobil naik mobil, mobil. mobil ayo yuk keliling kota yuk, jalan jalan, jalan. Yo, co, aku tuh nomor 3 ya bang? Tidak bisa nih katanya lu nomor 4 tadi jalan -jalan kenapa bang? lu tuh nomor 3 kan yang ngomong sama gua nih oh iya bang tadi lu bilang nomor 4 lho nomor 3 lu bilang tadi nomor 4 lho bisa nomor empat. <laughs> nomor bisa nomor 4 <laughs> besok oh ini gak bener nih orang nih gak bener cukup, sih bang. bang lu kalau sakit bilang banget. sih gua udah lama sakit bang jadi Anak lu beneran kaya, sakit kaya. nih? Kaya, apa ya yang bang, apa yang bisa mengobati lu bang? Apa yang bisa mengobati lu? Apa yang bisa mengobati lu? Uh, Td mobil. Semua bang, semua game saya suka kecuali disakiti. Mulut sembarangan betul. Ya bang, lumur lu berapa bang? Tempat-tempat tempat. 20 ya bisa jadi, bisa jadi 20 berapa nih 34 bang ini ada orang nih, tapi support. ya bener nih, tabrak aja lah apa takut, mati tanam lah tabrak tuh tabrak lah yuk Sini. mana, mana udah pada bubar bang Nah, udah terus Bang. Nungguin Bang harusnya, Bang. Wah. Dia menyerahkan diri, Bang. Ayo, <susuk> eh Bang, mending kita naik mobil gitu, Bang. Gabut bener deh kayak gini, Bang. Yes, bang. Iya sih. musuh nih. Sini, Bang. Nomor 3 naik sama gua sini. Bang, jangan apa namanya? Jangan tadi musuh, Bang. Banyakin berhijrah, Bang. Jangke, jangke gua dilempar gua. Naik, naik, naik kita duaan aja bang, satu kita, kita teguh, berapa kita tahun lagi? Wih, bang Lu beneran 34 tahun bang? Ada Jangan orang tuh? ada orang sih. Ada yang umpet gak sih? Banyak gaya dia, dia, dia bang. Ini loh, O T Mana dia bang? Ada lagi nih. Tetap. lo kemana sih itu? ayo oh. ayo, naik lagi, naik lagi ini kan naik lagi ini naik, naik, naik lu nyetir deh bang, ayo, ayo, ayo. sekali sekali lo naik mobil bagus oh iya, lo ini bang ini mobil Transformer ga bang? ini mobilnya Batman, bukan Transformer oh, kokonatannya Batman kan Superman? iya deh, secara lupa. iya, bener bener bang, gitu bang, depan tuh tahan. depan tuh, depan tuh, depan tuh ada tahilan kemarin bang weh, jangkrik iya, gue yang mikil dah hahaha <risi> gue mulai bang, gak bosen apa gak apa-apa bang sedekah tuh penting bang anjay, keren deh ayo, naik lagi yuk Wih. Kota-nya kering gitu, kan? Kota Petigo gak pernah kayak gitu, kan? Iya, Petigo bagus ya. Iya, tinggal sinyal sih tinggal apa, apa ya, tuh? Oh, uh, tinggal ini aja orkestnya gitu-gitu, orkest skill ada depannya sudah. Udah mantap ya, skill Oh, boleh boleh-boleh. Boleh ya, cocok jadi pro player Boleh-boleh Di perindapan bisa bener bang Pro oh, mantap <laughs> Kocak Itu ada orang tuh bang, depan itu, bang. tuh bang Mana nih yang beneranya sih bang Ada itu Itu loh bang, nah tuh Nah tuh, depannya sinyum ah ini, ini dua orang ini teman-teman lubang bang. Iya ini di depan gue dia. Kacau kacau kacau. Hei. Ya. Sudah. Ezbat, game ya saya bang. Makasih ya. Makasih ya Yeay. udah gue gendong. Bang makasih ya bang ya. Gue udahan dulu nih. Oke bang lanjut. Yo. Kalau oh. lo mau kenal gua lebih dalam, lu cari deh di YouTube OCS SPASI DZ. Nah itu gua Oca Agilang. Oca i, e, e, Oca gimana bang tulisnya? OCS SPASI DZ. Nah itu gua bang. Jangan lupa di subscribe oh. ya bang. Ya. Oke. Okay. Masih ya bang ya. Thank you. Jadi Yo. sekarang bang subscribe ya. Ntar lo lu lupa. Ntar lo lu lupa sama gue bang. udah, bang, udah, bang, udah bang. ketemu bang. Udah ya oh, udah subscribe. Iya, betul. Oh. Udah udah di-subscribe, Bang. Udah. Eh, makasih lo, Bang. Ya oke, okay, Mabrur merekan lagi gimana, Mabrur? Maaf nih agak sedikit keluar topik, tapi kali ini ya bisa melihat lah ya grafik-grafik yang ada di ROG Phone 6 ini, Mabrur Battle Royale-nya. Oke, okay. dan ini akan menjadi device buat main game gue untuk beberapa waktu ke depan ya. Oke, okay, makasih banget ya udah menonton Mabrur. Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan Jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya Mabrur ya kayak gitu aja -gitu free kali ini. Ini yap see you, Mabrur. dadah semua. Yaudah, udah, semuanya. See you next.